Oke. Kembali lagi bersama gua di sini. Ini adalah antis ya hand sanitizer di mana membasmi kuman antiseptik. Untuk mencegah corona juga bisa, kalian bisa beli di Indomaret. Di Alfamart. Atau di toko-toko lainnya pasti ada harganya murah sekali terjangkau 14.000. Ada alkoholnya 70% di sini guys. Jangan disemprotkan ke mata ya bisa buta Anda. Yang paling enak itu ini jeruk. Kalau enggak yang timun, guys. Oke guys. Terima kasih. Bye bye.